Halo guys, balik lagi dengan Rizka sini. Hari ini Rizka lagi main di Majung Ridwan nih Nah, Rizka mainnya di Pegasoft ya sini Rizka cuma bawa modal 200000 aja Main di bet 10000 Nah, sebelum Rizka mulai Buat teman-teman yang lagi nonton Boleh dibantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya guys Buat teman-teman, jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Biar teman-teman gak ketinggalan video-video Rizka Yang akan Rizka upload selanjutnya ya Oke, langsung aja Rizka mulai ya Nah, di sini Rizka mau langsung aja kocok di 30 puluh. Sayang, dikocok di 30 ya? Oke, guys, ini terus gue mau kocok aja yuk. Bisa dong, bisa yang dikasih satu lagi Oke, bisa dong, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, ten -ten, ten -ten. Aduh, Teng teng teng teng yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, Oke yuk, Oke, dikocok-kocok terus sayang, kocok-kocok biar berkocok-kocok. Nanti siapa tahu eh barangkali dikasih skater ya, bestie Oke, nah, kok belum ada yang jadi ini sayang. Bagaimana ini aduadua duh, Mas astaga Oh ya nih juga so, mau ngasih tahu, kita nah, cuma di bonanza 138 nah buat teman-teman semua yang mau gabung-gabung boleh banget ya nah di bonanza 138 kita juga ada event klaim bonus deposit ya untuk new member nah, dan November tentunya ya Nah buat yang new member nih minimal depo 10 dapat bonus 10 sayang buat yang niple 50 dapet bonus 25 Nah, buat yang hot member juga, dan dapat dan 25, masih pakai kode net baris aja ya. Terus kaca R.I.S.K.A.A.J.A. -A -A -A. Oke, okay, langsung aja digas-gegaskan sekarang ya. Oke, okay, yuk bisa doakan sekreternya saya. Aduh, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, Baru jadi oh. omongin udah dapet skater ya Oke okay, mari kita lihat bosku pecahan di dalamnya cemewe atau enggak hmm. Oke okay, langsung juga Yo kacau kacau kacau kacau Ini buat semuanya boleh banget nih request request Bisa main di game ini pakai pake polan Langsung aja payung yang di kolom komentar di bawah ya bosku Oke okay. nah cakep oh. Ih, keren Yo bisa oh. kan bisa. Nah mantap lagi dong sayang Hmm, mm. mantap lagi dong. Sekali lagi, Jreng, aduh. Ini mantap loh, mantap lagi gacor. habis ih langsung menang besar bosku. Gila gila gila gila ini mah para para para para para bosku. Udah nggak bisa berkata-kata lagi. Rizka mainnya cuma di bonanza 138 nanti rungkat gacor klub. Nih Rizka udah dapat sebentar lima ratus Mantap kan? Oke terus si kocok kocok ini aman Oke okay, bisa yuk bisa yuk lebih lebih oke okay, masih belum ada yang jadi aduh aduh aduh wah gimana ini sayang Waduh oke okay, nih jadi nih oke cerewet ini gak tuh wah aduh cuma di spoiler nanti oke okay, nggak apa apa ini di sini udah dikasih hisan nggak kalem hmm, kalem oke okay. ya okay, yuk bisa teruslah dua putaran lagi kasih yang terbaik dong sayang Wah, bagaimana ini? Aduh, ini cakap Yuk, let's go. Lagi, lagi, lagi, lagi. Oke, okay, mantap. Oke okay, lah, oke okay, lah, oke okay, lah. Terakhir, last, last, last, last, last, last. Yuk, Tuh, mantap. Lagi, lagi, lagi, lagi. Nah, lagi, kan? Oke, okay, lanjut. Oke okay, lah. Oke okay, lah, menang besar, bosku cakep cakep cakep cakep ini manggilah para para para nih dapat 326.000 oke okay. Aduh ini mah hardang mantap mantap mantap tadi cuma bawa modal aja ini udah sekarang udah dapat 900 kah mantap kan Oke okay, nih ini terus aja kocokannya diterusin aja sampai kocokannya habis ya bosku Terus aja yuk bisa kasih sekaitannya lagi lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, Sayang sekali tidak dikasih. Tapi tidak apa-apa guys. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oh -apa. nah, nah. mantap. Nah, lagi yuk. Uh, cakep. Lagi, lagi, lagi. Jadi Oke. Nah. Ah, Oke okay. nah. okay, putar lagi saya Putar, putar, putar. Kocok, kocok, kocok, kocok. Oh ada yang jadi ini bagaimana? Oke, okay, ini jadi. Oke, okay, lanjut tersisa satu lagi putaran. Oke, okay, terakhir. Mantap, nah, cakep, oke okay, lah. Yuk. Hmm, mantap. Oke okay, lah, ini udah Rizka udah dapat 2 juta nih. Nih, cukup sampai di sini aja konten Rizka hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal terakhir akhir. See you di next video ya, guys. Bye bye.